kali ini, ini kita akan mereview barang impor bosku ya, ini barang build up modelnya M2 ini otopad bosku, tapi juga memang dikasih tambahan dudukan kayak gini sebenarnya ini bisa difungsikan seperti otopad tapi bisa dikasih dudukan seperti ini ini cuman variasi aja, kalau misalkan bos-bosku memang merasa terganggu dengan dudukan kayak gini ini bisa dilepas dan bisa difungsikan seperti otopad yang berdiri Nah ini sendiri spesifikasinya itu Baterainya sudah pakai lithium yang 36 volt 10,4 ampere bosku Nah Untuk jarak tempuhnya itu sekitar sekali charging itu sekitar 40 km lah Untuk kecepatan dibatasi maksimal 20 km, 25 km per jam Nah untuk bebannya max itu 120. Nah, untuk dinamo sendiri ini saya juga masih belum paham betul Bosku. Ini antara 400 atau 350. Tapi kalau lihat saya ukuran dinamo dinamo segini ya ini kisaran antara 250 sampai 350 watt Bosku. Kayaknya 250 watt lah Bosku. Nah. Spesifikasinya sudah. Nah, untuk fitur-fiturnya kalau yang Xiaomi yang kemarin itu yang yang ready di toko kita itu Xiaomi itu belum selengkap seperti ini ya. Kalau ini sudah lengkap, ini sudah dilengkapi remote juga. Jadi kalau mau pakai keyless juga bisa sama penggunanya kayak sepeda listrik yang biasa review. Nah, ini pengaktifannya di sini. Nah, ini sudah aktif, ada indikator kecepatan baterai, odometer, ini kiri ini maksudnya kontrol speed bosku ya biasa di kendaraan istri pasti ada kontrol speed nah yang beda kalau Xiaomi kalau Xiaomi kan rata-rata di seperti ini bosku ya nah ini gasnya seperti ini bosku gasnya seperti itu Xiaomi hanya satu rem disc brake kalau ini remnya depan belakang sudah ada lampunya juga nah yang uniknya ini lampu belakang keren bosku kita bisa lihat bosku lampu lampu belakangnya bosku ini keren bosku lampu belakangnya sudah ada ratingnya juga tombol bell nah untuk ban bannya ini juga sudah pakai ban itu bosku ya ban pompa nah ban pompa ini ukurannya 10 inci untuk ketebalan bannya 2,5 nah ini juga perlu saya infokan bosku sebenarnya yang kalau untuk pet itu yang enak digunakan ya seperti ini bosku yang ukuran ban-bannya agak besar kalau yang kecil itu rawannya nanti gampang terjatuh bosku ketika ada medan yang enggak rata atau gimana kalau banyak agak besar kan enak. Nah ini nya bosku ya. Depan belakang untuk pengereman pakai disperik depan belakang. Nah ini dudukannya juga sudah empuk. Dia sudah ada skoknya seperti ini. Nah terus yang enak ini juga ada sebuah nya ada skoknya. Nah, kalau misalkan bos-bosku sukanya yang tanpa dudukan, ini bisa dilepas di sini, bosku. Pakai kunci pas, kunci ring, kunci ring berapa ini? 10 kunci ring sepuluh. Nah, ini juga bisa dilipat, bosku. Bisa dilipat, jadi nanti kita... Kita juga pasti ini juga nanti saya akan kasih tahu gimana cara ngelipatnya. Yang pasti ini diturunkan dulu. Nah. nah, ini juga bisa dilepas dulu. ini juga dilepas bosku nah nah penguncinya nah, seperti ini ini penguncinya ini dibuka ini tinggal di tekan bosku Ini posisi melipatnya, Bosku. Sampai bunyi tek, ini baru bisa diangkat. Karena sudah si ada penguncinya. Nah, biasanya rata-rata orang-orang itu ya memang dudukannya dilepas, Bosku. Memang ini dudukannya dilepas karena kan sekarang lagi viral, lagi ngetrennya itu unit otopet ini yang tanpa dudukan memang. Jadi yang posisi berdiri. nah mungkin sekian di situ aja bosku ya penjelasan singkat ulasan singkat tentang Otopet ini nanti untuk reviewnya pemakaiannya di video tes ratenya itu nanti mungkin saya akan cantumkan di kolom deskripsi bosku ya nanti bisa disimak di situ juga itu juga barang pembelian dari toko tuku, tuku kita dari kami pembelian juga dari mitra Jati ebike kebetulan orangnya juga orang Malang. Nanti bisa dicek di channelnya dia. Nanti saya di saya taruh di deskripsinya untuk linknya. Mungkin sekian itu dulu, Bosku. Jika ada salah kata atau ucapan, mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri video ini sampai sini. Salam listrik, Bosku.